Rumah ayam di pedesaan cocok sekali, tempat lokasinya. Cara pemasangan rapi, ayam pun tak bisa keluar. Kekreatifan adalah semboyan kita. Nih, tapi semuanya, lihatnya. Ini namanya Rembu bu, timbu, timbu. Nah. cuaca sore jadi agak mendung sore ini dan ayamnya sudah masuk kandang semuanya karena sudah selesai dikasih pakan tinggal satu ini ini satu-satunya ayam yang bagus sekali ini namanya rembu